tidak setiap turunan kanjeng Nabi Muhammad di aku keluarga ku kanjeng Nabi Muhammad Yo. ayah jelma nulain Duriyah kanjeng Nabi ngangdi aku keluarga ku kanjeng Nabi Muhammad meninu mana? eh menggerpa meninu mana? ayah Duriyah anak putu kanjeng Nabi Muhammad tetapi tadi aku ku kanjeng Nabi Muhammad, tadi aku keluarga ada orang yang bukan duriah, bukan turunan Nabi tetapi ku kanjeng Nabi Muhammad diaku keluarga inget. Gitu, Bila macam-macam. Seperti kanjeng Nabi Muhammad mengakui Salman Al-Farisi. Hati-hati dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan anak Rasul. Salman Al-Farisi bukan darah daging Nabi Muhammad SAW. Tetapi Salman Al-Farisi diaku oleh baginda Nabi. Dia adalah Ahlu Baikku. Hati-hati dengan dengan berbangga-bangga dengan ashab. Awas. Tidak setiap duriyah, ulang lagi. Tidak setiap duriyah diakui ahlul baitin nabi. Niska punya kesempatan untuk menjadi ahlul baitin nabi Muhammad. S siapapun orangnya, siapapun orangnya, mau orang mana? Gak peduli mau Arabi, mau Azami, mau orang Hadromaut, mau orang Pakistan, Uzbekistan, Arabi, Jawa, gak peduli. Itu semua memiliki kesempatan untuk menjadi ahlu bagi Nabi.